Akan ada suatu hari di mana semua yang patah akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya. Yang kecewa luar biasa akan bisa kembali percaya. Yang jerah untuk jatuh cinta akan dipertemukan dengan cinta yang mampu membuatnya bahagia. Yang dikianati akan menemukan tubuh yang mampu dipercaya sepenuh hati. Semua ada waktunya Teruslah berbenah diri Agar pantas Untuk mendampingi mereka-mereka yang sengaja Tuhan tunda Untukku hingga akhir cerita Sudah lama rasanya Setelah aku menjadi seseorang yang asing yang mencintai dan dicintai sebuah pertemuan dalam ketidaksengajaan sewaktu itu Aku selalu berpikir Apalagi yang akan semesta rencanakan Kali ini bukan aku meragukan sebuah pertemuan itu Hanya saja sebuah ketidakpastian Yang selalu menjadi tanda tanya besar di kepala aku yang kecil Sebab menjadi dua yang satu dari rentetan cerita kita adalah sebuah pekerjaan yang ingin kulangi berkali-kali meski ketidakpastian selalu membetuti dan mungkin aku bukan seperti dirinya yang dulu yang memilih mencintaimu dan hanya meninggalkan kenangan aku juga tidak Mungkin sebaik dirinya yang dulu Yang selalu ada untuk mu di setiap waktu Namun Aku hanya ingin menjadi seseorang yang selalu bisa mendengar segala ceritamu Tanpa kata jenuh, Melihatmu tertawa dari hal-hal sederhana yang ada Dan menemanimu di saat yang lain tak ingin kau ganggu orang kedua yang selalu kau cintai di keluarga